Halo semuanya, kembali lagi di channel Foggy. Ya, di episode kali ini mungkin kita uh, bakal time-lapse aja ya. Aku bakal mining di sini, di Overworld, sama di Nether. Buat nyari diamond sama netherite Ya, karena aku belum punya uh, X yang Fortune, sama uh, aku mau ngumpulin lebih banyak diamond. Sama oror orang yang lain ya Ya jadi mungkin Aku bakal cari bahan-bahannya dulu Habis itu langsung time timelapse ya Ya jadi aku ngomongnya sampai sini aja Ya Oke okay. Selamat menikmati Oke mungkin segini aja video kita kali ini Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Kalau kalian suka video ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dadah